Ini <tuh> rumput. <tuh> <tuh> ini namanya udang capi bos, hmm, arti pelotot ini. Hmm. Oh rambutnya kandel, tebal rambutnya. garangannya ini. Nah, kalau dibuang busuk mengganggu Cabai besar saya kalau yang layang di rumah itu cabai rawit. Jadi ini ada waktu jeda cuman sebulan lagi, tapi sebulan udah karena mau ditanamin padi sama yang punya. Mungkin saya nyewa. Rumputnya udah mulai kuning, mungkin empat hari lagi udah terlihat bersih, karena ini kan nanti mati sendiri. Ini cabai lolai lokal Lampung. Nah, kalau normal ya, sebenarnya luar biasa sebenarnya. Rumpung tidak normal pertumbuhannya ya. Oke, sopanannya. Yang penting udah berusaha. Oke, sekian dulu video dari saya. Jangan lupa yang belum subscribe. Saya tunggu. Ada notif kembali, oke. Semoga harimu menyenangkan. Bye, -bye. Assalamualaikum.